nanti kalau misalnya burung isiannya uh, akan berubah jadi standar itu jangan heran teman-teman karena itu sudah lumrah. lumrah karena suara kenari standar itu suara ternyaman buat burung kenari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kenari mania dimanapun anda berada, kembali lagi bersama saya Aji Kenari. Kali ini uh, kita main di outdoor ya teman-teman. Uh, sekarang saya berada di Citeko. Kali ini kita akan membahas cara membedakan suara kenari standar, isian atau cengkok teman-teman. Sambil ngopi-ngopi enak ya sebetulnya. Ada spot bagus di dalam kita bisa sharing-sharing di situ. Kita coba masuk teman-teman. Uh, sepertinya lebih enak ngopi ya. Kita bawa satu teman-teman. Nah, mantap sekali di sini nih waduh ini teman-teman ya, bagus sekali ya dari dari kapan Om, ada ini Om? Dari bulan Desember, Desember kemarin Desember ya, seperti baru udah ya, launching ya, ah, Desember okay. launching kemarin tanggal 6, udah banyak orang yang tahu belum? Uh, sebagian Kom belum ya, belum ya, sebagian belum, cuman ya paling teman-teman deket, yang anak-anak motor paling oh, Oke, okay. ya. sebelum kita bahas itu, kita, sepertinya kayak saya butuh kopi. Ah. Kalau gitu saya butuh kopi ya, ah. kita okay. ngopi dulu. Ah. <coughs> Kembali lagi teman-teman. Beberapa dari sedulur kenarmenia itu banyak yang menanyakan uh, bagaimana sih caranya uh, membedakan kenari standar, kenari isian, atau kenari uh, cengkok ya teman-teman Kalau kenari standar sebetulnya adalah suaranya dari standar teman-teman Standarnya memang benar-benar dari burung kenari Seperti apa sih suara kenari standar? Uh, suara kenari standar seperti yang ini teman-teman Berbeda dengan suara kenari uh, cengkok ya, biasanya burung kenari cengkok ini kelebihannya adalah pintar. Suara kenari cengkok itu sebetulnya suaranya dia yang kadang dimodifikasi sama si burung, teman-teman. Tidak uh, mengikuti dari masterannya, tidak mengikuti dari burung-burung yang uh, di sekelilingnya. Itu teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Nah sekarang suara kenari isian. Suara kenari isian ini sebetulnya sedikit agak sulit untuk dibedakan. Karena kenapa? Uh, suara isian ini kita harus memahami burung-burung uh, lain selain kenari teman-teman ya. Nah disinilah perbedaannya suara kenari isian. Kalau kenari isian itu biasanya dia bisa mengikuti suara burung lain selain kenari. Itu perbedaannya. Seperti yang ini. Dari beberapa burung yang tadi kita bisa lihat, semua itu sebetulnya tergantung dari masa dia proses pemasterannya, teman-teman. Mungkin nantinya saya akan review bagaimana sih caranya memasterkan burung yang benar. Dan sebetulnya burung kenari itu agak sulit untuk dimasterkan sewaktu dia dewasa. Sebetulnya sih itu ya teman-teman. ya. -teman. Mungkin ada persepsi lain burung kenari. Akan bisa dimastarkan sewaktu dia dewasa Mungkin ada beberapa suara yang masuk Tapi tidak dominan semua Jika ingin memastarkan memang harus dari kecil Itu kira-kira umur 4 atau di 3 bulan Untuk kenari standar bukan berarti dia tidak bisa dimastarkan Mungkin aja ada beberapa dari teman-teman yang kenari standar atau dia ada cengkoknya, atau dia ada isiannya Kenari ada yang pintar, ada yang tidak Ada yang monoton, ada yang tidak masing-masing karakter tidak bisa kita tebak teman-teman karena daya kepintaran burung kadang dia mengikuti usianya wow itu cakep banget tuh burung yang mengeluarkan suara kenari standar itu lebih bisa enjoy teman-teman dibanding burung cengkok atau burung isian tuh untuk mengeluarkan suara cengkok itu tidak mudah teman-teman buat dia ada beberapa burung yang bisa mengeluarkan cengkok tapi durasinya nggak ada ada yang mengeluarkan power, tapi durasinya nggak ada jangan, jangan kecil hati teman-teman durasi nggak harus sebagai patokan itu keindahan dari uh, sisi kenari beberapa dari teman-teman hanya menentukan tingkat mewahnya atau tidak, itu hanya dari durasi itu salah, menurut saya sih salah teman-teman ya uh, kemewahan dari burung kenari itu adalah suaranya cengkoknya, isiannya menentukan dia pintar atau tidak gitu teman-teman ya. Rata-rata burung-burung kenari standar itu bisa mengeluarkan durasi teman-teman. Kenapa begitu? Karena suara kenari standar itu suaranya aman teman-teman. Suara kenari standar suaranya aman. Kenapa suara cengkok itu tidak bisa mengeluarkan durasi gitu? Bukan tidak gitu. Hanya saja suara cengkok itu seperti kita nyanyi saja sih teman-teman. Tarikan napasnya tuh lebih banyak di sebetulnya. Terus kalau isian bagaimana? Isian juga sama teman-teman suara ciblek, suara perenjak, suara serindik, atau suara yang lainnya burung-burung kecil yang lainnya dia sulit untuk diikuti teman-teman sulit, karena kenapa? burung kenari akan nyaman dengan burung-burung yang standar karena lebih mudah diikuti sama mereka nah, disinilah perbedaannya makanya kenapa terkadang dari teman-teman yang sudah punya burung-burung cengkok kadang mereka langsung menyingkirkan burung mereka sewaktu setelah lomba ya, kadang teman-teman yang memiliki burung-burung cengkok itu uh, direkam sama dia direkam sama pemiliknya dan uh, setelah lomba itu pasti akan didengarkan lagi suara burung dia yang tadinya supaya tidak lupa, karena kenapa? kalau tidak begitu kadang di lapangan lomba uh, burung kenari itu bebas apa aja masuk suaranya masuk suaranya ini masuk pokoknya gaya yang masuk dan lain-lain gitu nah ditakuti suara kenari standar yang nantinya uh, akan akan berpindah ke burung dia itu nanti akan uh, nempel teman-teman ternyata hilang cengkoknya bisa dibalikin bisa sini kita lebih dalam lagi teman-teman untuk mempelajari kenari mungkin dari teman-teman yang uh, di luar sana ada beberapa yang punya burung cengkok ya kalau bisa direkam saja direkam atau didengarkan nanti ke burungnya supaya jangan lupa gitu kan mungkin aja ada juga yang uh, beli burung yang sudah isian gitu jangan heran nanti kalau misalnya burung isiannya uh, akan berubah jadi standar itu jangan heran teman-teman karena itu sudah lumrah lumrah karena suara kenari standar itu suara ternyaman buat burung kenari suara cengkok itu suara variasi itu daya pintarnya mereka Kepintaran mereka dilihat dari situ teman-teman ini saya hanya menyampaikan yang sepengalaman saya yang tadinya saya memiliki burung cengkok kenapa hilang cengkoknya yang tadinya saya punya burung kenari yang isian kenapa hilang isiannya uh, itu sudah lumrah apabila teman-teman punya burung cengkok atau burung yang uh, isian jangan kaget kalau nanti uh, burungnya akan kembali normal. Mereka punya daya kecerdasannya masing-masing. Yang bisa mempertahankan suara cengkok, itu rata-rata burung-burung yang semaknya mungkin di atas rata-rata dari burung lain ya. Nah, itu berbahagialah teman-teman yang punya burung seperti itu. Ya. Walaupun ditempel sama burung kenari yang standar atau yang isian, atau yang segala macam, Uh, suara cengkoknya nggak akan hilang. Rata-rata burung-burung yang seperti itu burung-burung yang permanen cengkoknya teman-teman. Seperti yang di belakang saya ini, memang sedikitnya dia masih masih agak giras ya, masih termasuk agak, agak nakal karena emang usianya masih muda. Dan juga dia punya punya cengkok yang benar-benar uh, permanen, yang bisa saya bilang dia nggak akan berubah. Bagaimana bisa membedakannya? Ya sebetulnya sih uh, dari karakter burung kalau kita sudah sudah mengetahui, uh, akan lebih mudah gitu teman-teman kita akan lebih mudah untuk mengenal uh, karakter burung karakter yang seperti ini juga akan saya ini sebetulnya ada banyak minusnya gitu. termasuk nakal terkadang burung yang seperti ini nakal seperti ini belum tentu dia jelek teman-teman belum tentu dia jelek kadang uh, burung yang nakal begini uh, nanti dilapakan dia malah anteng malah anteng, gak nabrak sama sekali karena burung yang seperti ini bukan berarti dia itu birahi beda sekali dengan birahi kalau birahi itu dia sambil ngedur sambil nempel di jeruji itu birahi kalau ini usil kayak begini usil teman-teman nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya burung usil mana sih, burung anteng mana sih kebetulan nanti saya akan bahas di segmen selanjutnya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa subscribe, like dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. saya mohon diri dulu